Kabarnya. Kali ini kita mau mencari harta karun lagi ya. Ada yang tahu ini apa? Apa ya ini ya? Tapi tahu ini mainan roti burger. Oke, diambil ya. Aduh, ya, teman teman ya. Wah, wah, wah. Apa ini ya? Ini mainan masak-masakan Ini mainan Tebron teman-teman Warnanya biru ya Seru ya Oke kita ambil Kita cari lagi Apa itu ya kuning-kuning ya Wani do. Ini ternyata mainan Ketang goreng Amin. kita lanjut apa itu warna biru-biru teman-teman siapa yang bisa tebak ini mainan apa ya wah ada angkanya kita amin wow ini mainan kasir-kasiran teman-teman harganya kalian beli apa <gifat> seru ya oke kita ya, teman -teman. Wah, wah, apa ini ya teman-teman apa ini ya mantul-mantul teman-teman oh ini mainan roti panggang siapa yang suka roti panggang Mantun Kita ambil ya Oke, okay. apa lagi nih ya teman-teman ya Warnanya kuning juga Ini apa ini teman-teman Ada yang tahu ini Mainan apa Betul Ini mainan sayurannya ya teman-teman ya. Kalian juga jangan lupa makan sayur ya. <laughs> Oke, kita amin. Apa lagi nih. Kita gali-gali lagi teman-teman ya. Teman -teman ya. Mantan. Wadidaw ini mainan es krim stick. Seru ya. Hihi, lanjut teman-teman apa ini teman teman warnanya ungu siapa yang bisa tebak ini apa daripada penasaran kita ambil ya wow ini mainan kompor kompornya dua tungku ya teman teman hati hati ya kalian ya Jangan bermain api ya Oke kita ambil Sepertinya masih ada tempat ini Ya Warnanya pink Ini ada apanya nih ya Oh ini mainan wajan ya teman-teman ya Untuk masak Oke teman-teman sudah menemukan banyak harta karun Makasih kalian sudah nonton Semoga kalian suka dan terhibur ya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya terima kasih